ran spesifikasi mesin Hybrid ringan Toyota Fortuner yang akan melincur pada 2023 <Sing>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 Merek Jepang Toyota sedang bersiap untuk meluncurkan generasi terbaru Toyota Fortuner pada tahun 2023. Selain Regen, Fortuner terbaru juga akan hadir dengan mesin pacu hybrid ringan. Kemunculan hybrid ringan Fortuner yang dikabarkan ini tentu cukup mengejutkan. Pasalnya, sebagai SUV ladder frame legendaris, nama Fortuner identik dengan ketangguhan diesel. All this in it, I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, or regret it. I'm always learning. You could call me academic, I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison, need some antiseptic. <laughs> Oleh karena itu, meski nantinya Fortuner akan berstatus mild hybrid, sepertinya Toyota akan tetap mengandalkan mesin diesel sebagai mesin utama, bukan mesin bensin. itik informasi dari Headlight Mark Fortuner Mild Hybrid akan tetap dibekali mesin 2800 cm3 turbo diesel berkode 1GD-FTV yang mampu menghasilkan tenaga 201 tenaga kuda dan torsi 500 Nm. Mesin diesel turbo akan dipasangkan dengan baterai lithium-ion dan generator khusus seperti Suzuki's Integrated Starter Generator ISG, atau EQ bus dari Mercedes-Benz. Fitur alternator sangat berguna untuk mematikan mesin mobil saat berhenti dan memulai dan akan memberikan tenaga ekstra saat mobil akan segera berakselerasi. Selain dibekali sistem milk hybrid berupa genset khusus, Fortuner milk hybrid juga diharapkan memiliki teknologi pengereman regeneratif yang akan menggunakan energi kinetik rem untuk mengisi baterai. Sayangnya, belum ada informasi pasti terkait kapasitas baterai dan spesifikasi lain dari Fortuner milk hybrid ini. Beberapa bocoran informasi lain terkait dengan Fortuner hybrid ringan, khususnya soal platform seperti apa yang akan digunakan. Berdasarkan beberapa rumor yang ada, Fortuner terbaru akan tetap berbasis pada platform PPV atau Pickup Toyota. Tak hanya itu, Toyota Fortuner terbaru juga memiliki opsi untuk menerima berbagai fitur canggih, termasuk kelompok fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense. Jika benar Fortuner Milk hybrid akan menggunakan mesin diesel turbo 2,8 liter, maka alasan Toyota Indonesia baru-baru ini meluncurkan mesin 2,8 liter adalah Fortuner. What you need, what you need.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 Tampaknya menjadi, jembatan, bagi Toyota Indonesia untuk memperkenalkan mesin 2.8 liter ke pasar Indonesia sebelum disuntik dengan teknologi mild Hybrid di tahun 2023. Seiring dengan rumor Fortuner Hybrid ringan, itu juga memperkuat langkah elektrifikasi strategis Toyota yang akan mempromosikan teknologi Hybrid. Lantas kapan Toyota Fortuner Milk Hybrid diluncurkan di Indonesia? menunggu itu menyenangkan salam kar 2 channel